Selamat siang. Oke, kali ini gue akan ngebahas cara unroot HP Android total jadi bersih gitu ya guys. Ini gue kenapa mau unroot karena gue tadi mau ngegame di Apex Legend, ternyata nggak bisa masuk kalau HP-nya di android nah, Gue coba dulu ya, ini masuk ke game. Nah, ini ada tulisannya, sorry we have detected that you may be using a rooted device, oke, okay, jadi hp gua ternyata di root okay. ini, oke ini rootnya ini ya, magis oke, okay, kita buka magis langsung saja, nah ini ada magis versi terbaru, nah ini kita update dulu versi terbaru jadi kita langsung uninstall aja Magis. Pulihkan image semua modul akan dinonaktifkan, dihapus root akan dihapus data Anda berpotensi transkripsi jika belum oke. Okay. Jadi lo sebelum lo uh, ini apa uninstall? Eh uninstall ya uninstall ini aplikasi Magis. Jadi lo backup data lo dulu jadi lo bisa backup lewat Google Drive atau lo backup laptop pindah ke laptop data-data penting kalian pindah ke laptop gitu jadi oke langsung saja kita uninstall, install penuh aja nah ini sudah dimulai kayak gini ini magis yang versi terbaru ya jadi prosesnya kayak gini kalau yang lama masih copot gitu oke udah jadi dia restart otomatis seperti gambar, nah kita tunggu aja, pasteh udah kita langsung coba bentar tunggu dulu kita langsung coba masuk ke game bisa nggak oke okay, bisa guys nah jadi gitu coba kita cek masih di root nggak kita download dulu root checker karena tadi hmm, ketik aja root checker nah kayak gini kita install dipastikan uh, ya, ada koneksi internet ya, guys uh. Oke okay, langsung saja kita buka Oke okay, setuju Get started Oke okay, verify. verify verify root Ini nih, kita klik yang ini Nah sorry root access is not properly Jadi HP ini enggak udah enggak di root Oke okay. Cukup mudah ya guys Oke okay. Cuman segitu aja video kali ini Semoga membantu. Jika kalian suka, klik like and subscribe. And thank you, ciao.